Halo semuanya, aku Rian balik lagi di channel aku. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. SOS tiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gua buat balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan di video kali ini gua masih pengen lanjutin buat ngebahas penampakan makhluk aneh yang paling menyeramkan. Sekarang kita udah sampai ke part 6, so buat kalian semua yang belum nonton part-part sebelumnya, gua saranin kalian buat tonton dulu linknya nya gua taruh di bawah. Enggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang super creepy. Ada seorang urban explorer bernama Chris yang coba buat masuk ke sebuah saluran terowongan air bawah tanah di kota West Virginia. Urban explorer bernama Chris ini masuk ke dalam terowongan itu jauh banget. Doi berjalan terus masuk ke dalam sampai bermil-mil. Yang awalnya tuh banyak grafiti di temboknya, sampai sama sekali gak ada tanda-tanda bahwa ada manusia yang pernah berjalan sampai ke dalam situ. Suasananya sepi banget, dan hanya terdengar suara air yang semakin deras mengalir. Tapi di tengah-tengah video, tiba-tiba Chris mendengar suara ini. Chris mendengar ada suara teriakan dari dalam terowongan itu Ini ngeri banget sih Gimana mungkin di dalam terowongan yang sangat sepi itu ada suara orang Padahal jelas-jelas di situ Chris itu sendirian dan sama sekali nggak ada orang lain Otomatis Chris ini juga shock banget ya Doi bahkan sempat jalan balik lagi ke belakang buat ngecek apakah di belakangnya itu ada orang yang ngikutin tapi ternyata setelah Doi berjalan cukup jauh, di situ sama sekali nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Chris lanjutin lagi perjalanannya buat nemuin di mana ujung dari terowongan itu. Tapi semakin lama Doi berjalan, semakin gelap dan air semakin tinggi. Sekarang gua pengen lu perhatiin video yang ini, baik-baik. Ada dua sosok bayangan berwarna hitam yang tiba-tiba muncul dan mengintip Chris dari dalam lubang terowongan itu. Perhatikan baik-baik ya, mata dua sosok yang tadi itu menyala di kegelapan, sedangkan bagian tubuhnya itu sama sekali nggak kelihatan detailnya. Bahkan kalau gue liat-liat, gerakan sosok yang kedua itu lebih aneh lagi. Doi itu kayak melompat dan menempel ke arah dinding terowongan. Dan Chris tuh sama sekali gak sadar sama kehadiran dua sosok yang tadi padahal jaraknya itu gak jauh di depannya. Makanya di video itu sama sekali gak ada reaksi apapun dari Chris pas Doi ketemu sama sosok yang tadi. Doi bilang di video itu kalau Doi sama sekali gak bisa lihat apapun di situ karena kabut yang semakin tebal di dalam terowongan itu. Dan setelah kejadian yang tadi Chris tuh masih terus berjalan masuk ke dalam terowongan itu. Bahkan Doi juga sempat ngelewatin tempat nongolnya dua sosok berwarna hitam yang tadi. Tapi disitu sama sekali nggak ada siapapun. Ini creepy banget sih. Kalau ngeliat dari ekspresi Chris dan juga gelagatnya, gue yakin banget kalau ini bukan video settingan ya. Tapi gue sama sekali nggak tahu sosok hitam dengan mata menyala yang tadi itu sosok apaan. Giants ada sebuah video yang mendadak viral belakangan ini di Facebook. Video ini pertama kali direkam oleh seorang pria yang sedang berjalan-jalan menikmati musim winter di Kanada. Tapi di kejauhan tiba-tiba doi notice ada sebuah pemandangan yang aneh banget. Wow. Oh, wow. Something over there. in the trees. Ada sesosok makhluk dengan tubuh yang sangat besar bisa dengan mudah mencabut dan memindahkan pohon-pohon dengan ukuran yang sangat tinggi yang ada di hutan itu. Otomatis cowok ini dan temennya langsung kabur ketakutan lari dari situ karena mereka berdua sama sekali nggak tahu makhluk itu makhluk apaan. Gue sendiri juga nggak tahu ya makhluk apa yang sekiranya bisa ngelakuin hal kayak gitu. Doi bisa kayak dengan gampang banget nyabutin pohon-pohon dengan ukuran yang sangat tinggi di dalam hutan itu, seolah kayak enteng banget gitu. Dan setelah video ini diupload ke internet dan viral, banyak viewers yang percaya mungkin aja sosok yang tadi itu adalah Bigfoot atau Sasquatch yang dipercaya tinggal di dalam hutan-hutan di daerah Amerika. Tapi gimana menurut kalian? Cendela. Ada seorang TikTokers yang suka explore tempat-tempat yang udah abandoned di Inggris. Suatu malam pas Doi lagi explore ke sebuah gedung bekas kompleks apartemen yang udah ditinggalkan sama penghuninya, tiba-tiba Doi ngelihat ada sesuatu di salah satu jendela gedung itu. Perhatikan baik-baik. the onrufen. Yo. Is he movement then? Move the light. Yo. Ya. Yeah. Kamu face Ada sebuah kepala berwarna putih yang tiba-tiba muncul dan mengintip dari balik jendela. Dan seolah sosok yang tadi itu kayak sadar banget. Doi langsung mengintip ke arah kamera tiktokers ini. Kalau gue lihat sih, kepalanya itu warnanya kayak pucat banget. Dan bentuk mukanya kayak sama sekali nggak mirip kayak manusia normal ya. Gue sendiri juga gak tahu ya yang tadi tuh makhluk apaan. Yes, gue tahu mungkin aja yang tadi tuh cuma temennya, dipakein topeng lah, dipakein masker, dan segala macam. Tapi asal kalian tahu ya, komplek apartemen yang tadi tuh luas banget, dan sama sekali gak ada orang satu pun di situ. Selain itu, abis penampakan sosok yang tadi, tiktokers ini masih sempat ngeberaniin diri buat masuk dan ngecek ke tempat jendela penampakan yang tadi. Tapi di situ Doi sama sekali gak nemuin siapapun. So video yang berikutnya ini super duper creepy ya menurut gue Karena video ini 100% real dan sama sekali bukan settingan atau editan Video ini dibuat untuk anak-anak dengan tujuan edukasi Supaya mereka paham tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa di di toilet Jadi mereka memasukkan sebuah kamera ke dalam saluran air yang panjang Untuk merekam dan memberikan gambaran kepada anak-anak Supaya mereka bisa lebih paham tapi pas proses perekaman itu, tanpa disengaja ada sesuatu yang sangat aneh yang ikut terekam di kamera. ada sesosok makhluk di dalam saluran air itu yang seolah kayak terganggu dengan kehadiran kamera ini. Kalian bisa lihat ya, persis di momen kamera itu mulai mendekat ke arah sosok yang tadi, tiba-tiba ada sebuah tangan berukuran kecil dengan warna yang sangat pucat yang mencoba untuk menggapai ke arah kamera itu, tapi kamera itu berhasil lolos. Sedangkan kalau kalian lihat ke arah samping kanan, ada siluet seperti bagian badan yang muncul ke permukaan air tapi gak ada kepalanya. So, sampai sekarang pihak organisasi yang merekam video ini, itu juga gak tahu sosok apaan yang terekam di video mereka tadi. Dan mereka juga mengklaim kalau makhluk yang tadi itu masih dalam tahap investigasi mereka. So, apakah mungkin kalau sosok yang tadi itu cuman hewan biasa aja? Mungkin seekor katak? Atau mungkin justru makhluk misterius yang sama sekali gak pernah dikenal sama pengetahuan manusia? Putih. Sama seperti video yang keempat tadi ya, video yang terakhir ini nggak kalah creepy. Video ini pertama kali diposting oleh sebuah akun Reddit, tapi sekarang akunnya udah hilang guys. Jadi videonya itu agak misterius, dan pastinya video ini sulit banget untuk dimanipulasi. So ada sebuah keluarga yang sedang liburan outdoor, dan malamnya mereka itu sempetin buat foto-foto. Tapi karena udah gelap, pastinya mereka foto pakai flash kamera ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi di iPhone itu ada fitur yang namanya live photo. Selain mengambil foto, iPhone itu juga bakalan langsung merekam tiga detik video: satu setengah detik sebelum foto itu diambil, dan satu setengah detik setelah foto itu diambil. Dan pas mereka lihat lagi hasil fotonya, ada yang aneh, guys. Perhatikan baik-baik. ada sesosok bayangan berwarna putih yang tiba-tiba bergerak menjauh dari kelompok keluarga ini. Persis di momen pas fotonya diambil. Sosok itu cuman kelihatan bentar banget, cuman sepersekian detik aja. Dan kalau dilihat dari gerakannya, Do itu kayak merangkak atau berjalan dengan empat kaki gitu guys. Keluarga ini tuh sama sekali gak tahu itu sosok apaan dan kok bisa ada efek kayak gitu di live foto mereka. Padahal malam itu mereka itu ngambil foto banyak banget dan juga pakai flash kamera. Tapi cuman satu foto ini aja yang ada penampakan itu. Apakah sosok yang tadi itu cuman ilusi optik aja? Atau emang bener kalau yang tadi itu ada sebuah penampakan? Gimana menurut kalian? Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.